Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Bill Lovers, serta Leslar Lovers Dimanapun kalian berada, Diva TV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 Baiklah para sahabat selari manapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru nih seputar idola kita. Ke kabar dan geng pertama, kita lihat aja ada vitamin bahagia yang disuguhkan langsung oleh idola kita yang kolaborasi bersama Om Dedi Corbuzier sahabatnya. Wah, wow, masyaallah banget ya sudah di-upload di channel YouTube-nya Om Dedi nih. Walaupun judulnya horor Tapi isinya tak sehoror judulnya persahabat ya, Pasti banyak sekali tentunya kebahagiaan yang kita rasakan Yang kita dapatkan Apalagi isinya banyak kebencian persahabat ya Masya Allah Tentu kita sebagai fans sejati harus selalu dukung Selalu support yang terbaik untuk idola kita Wajib trending untuk kolaborasi Leslar dan Om Dedi ya Masya Allah banget Dan kita lihat di sini ada komentar dari akun Umiyati satu, Udah Alhamdulillah nih Asli banyak bengeknya Emang gesrek tapi aku cinta tuh Tentunya sudah menonton persahabat Ya ternyata benar banget nih Isinya banyak sekali kegesrekan Yang membuat kita ketawa bahagia Dan keunggahan berikutnya di sini Ada momen yang tentu membuat kita Juga bahagia persahabat Ya seorang Deddy user Ini menyampaikan secara langsung Bahwa Deddy Elastic kejora itu Sangat cantik aslinya persahabatnya Ya Masya Allah luar biasa Tentu kita juga sebagai fans Merasa bangga bersahabat ya Alhamdulillah Om Deddy juga tentunya Menyampaikan secara langsung Bahwa Deddy Lesti aslinya sangat cantik Tuh diunggah kembali Momen ini oleh akun Lesti Bilar Galeri Underscore Kalimat Gamsen pun dituliskan Om Deddy aja bilang Bundanya Utun cantik loh Jadi makin penasaran lihat Bunda secara langsung Katanya tuh Masya Allah banget Dalam postingan tersebut juga dibanjiri komentar dan respon Yang dari akun Sabrina Dea 009 Seorang Deddy user aja bilang Deddy tuh cantik lah lu, lu kenapa selalu ngatain dia ngerendahin dia He om Deddy tuh ngomongnya Apa adanya selalu to the point tuh bersabat ya om Deddy aja ini menyampaikan secara langsung bahwa resi Kejora itu asli sangat cantik, ya. Dan kita lihat juga komentar lain dari akun Instagram. "Ney, 90 mengatakan siapapun yang lihat Dede langsung pasti bilang Dede cantik, jadi penasaran." Aku katanya tuh <laughs> pastinya ingin selalu persahabat ya, berfoto bareng kalau melihat secara langsung idola kita memang luar biasa selalu banyak orang-orang hebat dan orang-orang baik mendukung mensupport yang terbaik juga untuk Dedek dan Kakak Pilar dan ke berikutnya juga kita lihat di momen masih di channel YouTube nya Om Deddy ini membahas soal tentunya perbincangan kabar miring dan kabar yang sangat luar biasa kepada Leslar, salah satunya adalah pembohongan publik, kata di DLSI Gejora ini menyampaikan di vlog bersama Om Dedi di podcastnya Persahabatia, ya. yang jadi bahan pembohongan publik, DLSI menyampaikan itu adalah pernikahan siri Persahabatia ya. yang sudah melakukan akad. Dan melakukan akad yang kedua ditayangkan di TV Langsung saja gercep Om Deddy ini menjawab persahabat ya Lah kenapa dilihat katanya tuh <gifat> Kalau senangnya dilihat Gak senang gak usah dilihat Kata Deddy Resti Luar biasa persahabat ya Tentu kita semakin selalu dan bangga Resti dan Bilar ini sabar banget orangnya persahabat ya Mudah-mudahan mereka tentunya selalu diberikan kekuatan kesabaran, kebahagiaan. Mudah-mudahan tetap sebagai orang-orang baik yang selalu menjadi sosok inspirasi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan berikutnya juga kita lihat persahabat ya. Ada momen special cute banget nih dari tim Leslar. Tinggal aku Bang Adlin dan Bang Arisol selalu membuat kita ketawa bahagia persahabat ya apalagi Tentunya Bang Aril nih yang tentunya menjadi kameramin persahabat ya agresif banget semangatnya luar biasa nih <gifat> Kita dukung kita support apapun yang dilakukan oleh idola kita hari ini mudah-mudahan diberikan kemudahan Diberikan kelancaran pastinya bakal ada sesuatu kejutan ciriakan vitamin manja dari Lesti dan Rizky Bilar dan selanjutnya ada gambar terbaru juga dari Papa Daniel. Dia akan diselangkap pribadi miliknya mengunggah sebuah postingan foto terbaru nih. Bersama Bang Putra Siregar. ya. Wow, Masya Allah banget. Tentunya luar biasa kedekatan Bang Putra dan Papa Daniel semakin harmonis, semakin membuat kita bangga. Alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga besar dari Leslar ini selalu diberikan kesehatan kebahagiaan juga. Dan kita lihat juga keunggahan berikutnya ya Wow ternyata Bapak Daniel berfoto bareng Bang Adis kayak juga nih Masya Allah apalagi tempatnya hari ini Bang Adis sedang berulang tahun ya Luar biasa mudah-mudahan selalu sehat, selalu berkah dan barokah Dan tentu persahabat ya apa mungkin kita diberikan kejutan bahagia dari keluarga Leslar Mudah-mudahan saja ada kabar baiknya persahabat ya Tetap dukung support yang terbaik untuk idola kita